nggak begitu, sama lihat hadits tasir dulu orang Arab ya gitu, kalau melewati satu lembah bilang, ahu tuh biruk dihadal wadi, bah penguasa lembah ini nyuwun sewu pulau kulah gede lima, lariku nak cor ahli tauhid, ngoniku dihukumi musrik, merku isti'azah diwi ilah, jaduk perlindungan kelawan sahliane, oh, melalui disebutin surat jin wa an buka narijalum min insi Ya Auzu Nabi Rijalim min al jinifazadhum karena dalam kenyataan seringkali rijalun minal insi wong-wong menusok jalum isti'azah Ya Auzu Nabi Rijalim min al jin jin joran yang dijodoh di sembah niun saya bukan berdebat tapi di semai di di luar eh Mengenai salawati Jogja, nggak pantura lebih. Si tok nganggep tradisi, si tok nganggep musrik, akhirnya ketemu. Lu nggak nanti lahir gue si tok nganggep ritual gue kudu, nggak tok gue gede, si tok nggak gue ginabol. Sehingga nanggak bisa nggak asing, terus disulting tradisi, kekayaan, tradisi. Paling enak nggak wong budaya, bangga gak penting musrik kekurangan musik, kekayaan nabol, tradisi. semua PKS, semua gonggong fatwa, masalah hukum akidah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 Nah, gedeng yang budaya gampang nah, kira -kira, budaya, budaya. itu gedeng gedeng gampang cara nah, cara kira -kira, Nah, budaya, Pak. Nanti roh dari kekayaan Budaya. dari kekayaan budaya, menutupi aura dari budaya, gak usah nggak ada kekayaan budaya, sehingga nggak budaya, Budaya-budaya budaya itu nakal, jadi salah ya dari kekayaan. <tuh> itu tadi, sangkan akan kesulitan. Ini proses cerita ilmiah. Ibu intelinya ketika ditanya, "Mama, naruh banget stempel banget dunia." Gitu. Apa artinya itu? Malah <tuh> lahir harian, kuasa, jadi dokter selingkuhan, santri bejil, jadi jeli, santri hilang, jadi jadi rapi dengan alam rokok." C, tersebut jin mengikuti melukai terus jadi ya, habis santri macam-macam. Ya itu tadi misteri begini ini gak akan terkuat sampai sekarang. Mengulang kemarin lihat di televisi itu ada kuburan di syuting soting dengan nirboyo itu. Mulai dulu masih ada yang nirboyo ini kurang lebih jam. Karena ada kejutan. Di sekarang ya modern makam tidak baru, santri tidak boleh jadi ada kejutan. Tetapi ya, itu tadi selalu kita berada ya. berhadapan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Ya, tak iki. Tanya para psikolog ngerti. Santri bengi-bengi rono itu mesti kedinan lho. Wong ati bengi-bengi marang kuburan, dheweane ora usah kedinan wis wis campur digih, ngerti ta? Digo tenang wis gedhi, kedinan apa tenang perkara napa? Mugo dijaga tenang, bocah dhewe duwe. Marane kuburan ngabeh dolanan HP. itu kira-kira ora pati kedinan. Wong menane ada gedhe tetek nyetel rang-rang tung sing nganyar, kamu nek waktu kuliah paling seksi itu kira kau <laughs> itu masalah ya itu tadi kau sudah kita ini sering bertolaksi sama para gea kita ini berhadapan sama teori sama teori saya teori ilmu pengetahuan dan itu yang dibahas Imam muzali Imam muzali itu bukan masalah paling gentle banget ngadepi fenomena itu mengenai Imam muzali ketika ketika ditanya apa betul bahwa alam raya ini misalnya al ardu al alqot walqot al alma al -al sampai ada teori macam-macam dari memudali bagaimana anda memungkiri satu ilmu yang hasilnya itu akurat? Jadi Islam itu ngalami kades Kristen. Kristen dia nu dari dia juga mati meragomiyakin ini bumi gak bulat, bumi gak datar. Meragomiyakin bumi bulat apa? Era Islam aja argemot. Mereka alasan itu Dua hirul ayat Dua hirul ardi Kehidupan Ego sitot alamat wajil mak Di bumi Ya kalau karta Lalu ketika Era fuarizmi Era Imam Huzali Termasuk Imam Huzali Tianggak ngakui Teori falak. Teori falak itu kan Bisa menentukan Gerhana matahari itu jam sembilan ya, lama gerhana Lima menit Gerhana Kemiringannya segi Sekian ya. Dan ternyata iya matahari akan gerhana tanggal sekian jam sekian, ternyata iya dan semua teori itu berpijak pada teori bumi bulat-bulat dan bumi berpuh semua teori akuratnya falat itu hasil dari dasar pokok sehingga bumi berpuh karena ilmu itu gak akan terlahir dari teori bumi busitot alawajil Masalah polen terus gitu Sampai terakhir ketika Imam Hujali Ngakui ulama, ulama ulama terus baru tidak menjadi kontroversi Jadi juga gitu Tidak kontroversi semuanya Banyak ulama yang bisa menjawab Ini acara kulau kulopi pribadi, idealnya ya, Kita ini rasional, tapi ya setengah Nengawali atau setengah dukun Nengawali nah, ya dukun, nah mereka nah ingin mengerti alam gaib utawa ya itu supaya membuktikan bahwa alam cinta zaman bapak keluar nggak ada nih motor, ibu tahu roh cinta barang robotin barang bener makhluk awal aku dok, jadikan robotin aku tuh syukur. Oh ternyata makhluk awal aku dok, anak kancanil. Daripada kita berpolemik cinta ada kan mendingan tuh ya tertakut ijazah Ki Ayu tertakut dukun bener nggak boh, heh, tidak apa, itu lebih baik ketimbang kue ratau, roh terus meyakini nggak tenang orang makhluk di luar manusia Bami, sebab ini kok artinya robana, tamtaan, apa jin di sini itu arti itu tadi sesuatu yang makhluk yang tidak dilihat semuanya namanya no? nah yang jelas menurut hikayahnya Quran jin itu ada sebagai makhluk itu ada tapi bentuknya kayak apa itu tadi kita kan harus kedek-kedek komek-komek Mbak Rejin Al-Ardin yang nak setan juga berpijak Terus kepanis menyebut Menyebut di film no, dan macam-macam Itu juga merubah Artinya merubah pola pikir kita Padahal itu mesti menyebut Melalui yang dikandalkan di Nabi Mamin Nabiye Illa wa patwa suhali ummatihi Kaifakaan adrekan Wa asifuhulakum huwa akwar setiap Nabi mesti pernah menjelaskan Dajjal itu kayak apa Kriterianya sifat-sifatnya Dajjal kaya Dan aku kata Nabi Kerana Dajjal itu akhwar picek meripat sitok Wa'innawoha haleh shadi akhwar Dan Allah kura picek Kenapa Nabi tidak niat niat ngerti Mereka melihat Dajjal ngaku sebagai penirah Tapi Dajjal yang kerajaan diduduki Dan ini ngaku penirah lah dalam keadaan meripat picek nawa sitok Jadinya ketika gua intamu alaih savi akwat dan allah itu tidak gitu. Wah mendingan ini aku kelotos Seperti itu ketika ada ulama-ulama kata singarang sikam singarang isya itu berpendapat malangnya kasafi hayatih min ali diminsuil khutimah. Miring-miring, mungkin sekolah tau ngaji kita pelan Jadi kadang-kadang penting kita pelan. Orang yang tidak pernah muka safah dalam selama hidupnya itu ditakutkan mati sulhohti. Karena ada misteri itu, yang diungkapkan Quran dan kita tidak pernah bisa membuktikan. Contohnya kalau cendeki setan. Walaupun ke musuh tahu muka siapa roh setan. Nah, aku sudah tahu roh nak Jadi aman, bro, bos. Entah sekian detik aku tahu roh. setan roh, ken? Bos, bos, Setan roh. Karena itu tadi, teori tentang cendeki. Sebagai makhluk, selagi kue rombuk asal saja itu, itu jejak kan? enggak, mau. Misalnya neng Bondo, neng Mitos, atau neng kuburan, an wong sing Rono itu hebat, enggak? Gue dibantah oleh pakar-pakar psikiater. Majen saya itu sedang bingung, majen Sarapi berdasar itu apa? Sudurin Rono ya berdasar gigi. <cukupi> artinya ya, artinya akan menjadi unsur no peran atau kejadian kan enggak itu? Ya. Tapi nengku Gus Bondo diam. Kok tak jodohan itu belum berhemat suaranya gitu, suaranya kok tua kok no, ahli kita, mau Wong dalam ketinggian sekian, panas sekian, itu petar suaranya belum keruh. akhirnya suara kamera, kaya asli ini akhirnya selalu terbantahkan oleh teori-teori dong, ilmiah. Dan ini gawat, agama gawat, kalau begini juga sebab itu pakar-pakar agama harusnya pernah muka sahfa, lah, pakar ideur atau muka Entah sekian detik itu makan dari pernah muka sahur, ndak apa harus pernah ya? Kalau ndak ditakutkan, kata orang, nopo buktinya gitu. Dan itu dewa ulama. Loh, malam luka, safti, hayati, muda, dahayati, usia alim, suhu Orang yang tidak pernah muka sahur itu ditakutkan suhu khotimah. Artinya, itu dia akan punya trauma-trauma ilmiah, trauma akademik, masa iya gitu. paling ndak punya kejanggalan masa iya. Ada yang namanya malaikat, ada yang namanya jin. Ya, malaikat itu butuh sakral. Masamu malaikat itu kelebewang hitam buat. Malaikat itu fantasi ini tiang kafir lah di malaikat. Dukuloh buat aneh-aneh, sekuler buat Zaman tiang kafir tentang Nabi Muhammad. Istilahnya seperti Laut Matarti, Nabi Malaigati, unggun Taminah. Seperti Artinya adalah Dewan Kafir, makna apa yang Nabi kenal. Mbak Boy dakwah dikawal malah. Ika, berarti Wong Kafirlah akan dua versi tentang nama Malah, jadi bisa lewat Wong Kafir, Lauma Taatina, film Malah Ika, mas Nabi benar Abi Benan, yang halal itu Malah Ika. Berarti orang Kafir kan punya gambaran, punya versi, punya gambaran tentang malaikat malaikat itu makhluk sempara pengairan si jujur, si bisa jadi kesaksian, Nak Nabi ku nabi Sesi orang kafir, lah begitu singkat ketika Nabi Muhammad ngaku nabi. Itu yang kafir, lama tak zina, tak Artinya apa? Sama makhluk itu gaib, sesinya akan banyak.